Aku mau ingetin sebelum lanjut videonya Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share ya guys Terima kasih, selamat menonton Guys, ini ini kemarin yang perempuan ini satu minggu baru bertelur juga Nah, sekarang udah gemuk Nah, benda ada Tuh, udah gemuk kan hmm. Maaf ya guys, ada saking. Yang yellow ini baru dua hari istirahat, langsung aku kawinin lagi. Bukankah hmm. keberempat kawin mah? Ini anakannya, anakan yellownya. Banyak yang mati guys. Banyak yang mati, nah. Maaf ya guys, ada bulunya guys bulu bulu rambut belum aku bersihin ini mungkin besok besok aku bersihin tuh ada rambut lagi tuh sebelah tuh tuh anakannya tuh kelihatan aku zoom no bukan besar kecil ini yang Baru satu minggu, eh dua minggu, dua minggu, dua minggu kotor banget kan? Belum aku bersihin juga ini. Hmm. Lanjut anak yang umur baru berapa ini ya? Kayaknya satu bulan ini. Satu bulan udah ada yang besar-besar. Hmm. Nah, yang besar ini. Aku kasih cacing, guys. Ini yang baru umur 3 minggu. Nah, aku kasih cacing juga ini. Enggak terlalu jelas ya. Nah, itu. Ya, guys. Ini anakan in jantannya ini nih, aku kasih unjuk ya. nih jantannya ini nih, nih blurim nggak jadi ini. dari samping Enggak jelas ya. nih ini blurim. dan ini anakannya ini lumayan. bentar lumayan tuh tuh anak tuh, tuh banyak anak-anaknya ini, cuma gara-gara pasik ini nih gelap, jadinya tuh banyak kan, lumayan lanjut lagi yang ini nih, ini kayaknya baru istirahat, eh uh... Satu hari, kayaknya aku eksperimen ini. Yellow-nya nih, ya Tuhan, aku eksperimen lagi, guys. Jadi, apa enggak? Aku juga enggak tahu, guys. tuh kayaknya ngotot banget, guys. Hmm. Oke, tunggu besok. Yang video dari saya, guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys.